Kalau, kalau logikanya kemarin, tadi menggunakan ronsen untuk menilai sehat ronsen 2014, tiketnya sudah disobek 2014. Sekarang mau pertandingan baru masa pakai tiket yang susah disobek? Nah, ini persoalan bagaimana pandangan kita tentang tiket kalau diancol itu ada tiket terusan. Ini <tiket tiket> <tiket> ya? itu. Kan terusan. Kenapa? sebenarnya ini situasi yang memang tidak biasa. Kita kan sedang transisi ya dari proses pemilu yang pilek dulu baru pilpres dan sekarang bersamaan itu loh baik bagaimana kalau logika tadi tiket terusan apa ya, itu tiket terusannya itu biasanya dia dapat dari calo <laughs> dan itu bahayanya percaloan itu dilegalkan dalam politik jadi ini saya saya, bentang, saya, Mbak saya, Mbak Nana. saya saya terangkan dulu kekeliruan logika saudara Adian itu dia